Baiklah persahabat Leslar dimanapun kalian berada untuk menemani santai Pagi kalian saat ini Bang akan menyuguhkan kabar spesial Lepasnya kabar bahagia Dari Lesti dan Bilar Untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini Tentu kita mendapatkan momen spesial cute dari Leslar Saat live tiktok kemarin Persahabat ya Saat live bareng Torik Torik menjadi nyamuk nih persahabat ya. Perhatikan deh saat promosi bersahabat ya Papa Bilar dan Bunda Lersin malah asik Mainin head dryer Wow ini sih cute banget ya Sampai torik aja pun Tentunya melihatnya Aduh bersahabat ya Melihat kekiutan dari Lesnar sungguh luar biasa Eh malah Lesnar Mainin hand dryer katanya tuh Aduh ini sih memang luar biasa kekiotan yang hakiki Yang selalu diperlihatkan oleh idola kesayangan kita Luar biasa ya mudah-mudahan sehat selalu Bahagia selalu untuk idola Dan mudah-mudahan selalu dijauhkan ya dari orang-orang yang tidak baik Momen ini pun diunggah kembali Oleh aku Rahma 08816 Kalimat caption pun dituliskan jadi nyamuk auto pada mesem karena yang promonya hmm, gemoy katanya tuh ya aduh insya Allah banget Pokoknya bahagia dan sekaligus bangga punya idola seperti Lesti dan Rizky Bilar Karena dunia berasa milik mereka berdua inilah kebahagiaan yang kita rasakan Kemudian para sahabat, yang berbahagia juga mengenai single terbarunya Lesti? Sekali seumur hidup, Alhamdulillah, sudah tembus di angka 16,7 juta viewers. Alhamdulillah, mendekati 17 juta, yuk sama-sama terus streaming. Mudah-mudahan kekompakan kita terus solid dan mudah-mudahan semakin banyak lagi dukungan yang diberikan untuk karya-karya terbaik dari Lesti Kejora. Berikutnya disimak juga persahabat unggahan semalam dari Ruben Onsu yang memposting momen di acara Dangdut Akademi 5 di Indosiar. Ini para host ya, Masya Allah, luar biasa, makin keren. Apalagi ada idola kesengan kita tampil di acara tersebut menjadi host juga Papa Bilar. Dan Alhamdulillah Bunda Lesi pun ikut hadir menjadi juri satu paket semalam ya perdana. Luar biasa sekian lama tidak melihat mereka tampil di panggung Indosiar Alhamdulillah sudah tentunya disuguhkan kebahagiaan lewat acara dangdut Akademi 5. Les dan Bilar tampil satu panggung dan luar biasanya kita... Sebagai warga Konoha, pasti flashback banget, ya. Ingat, dimana saat Papa Bilar lagi masa PDKT dengan Bunda Lesti di acara Indosiar luar biasa, doakan yang terbaik ya untuk idola. Mudah-mudahan sehat selalu, bahagia selalu, dan mudah-mudahan apapun yang dilakukan selalu dimudahkan. Selanjutnya, kita lihat juga momen yang membuat kita semakin bangga kepada Papa Bilar saat menjadi host semalam. Idola kesayangan kita ini persahabat ya Sudah ngeblend lagi sama host yang lain Masya Allah mereka sangat Profesional ya Yang selalu menyuguhkan Kebahagiaan pastinya untuk Kita semuanya the best untuk Idola kesayangan kita Papa Bilar di momen ini Tentunya memberikan sebuah lagu untuk peserta nih persahabat ya Dan kekocakan pun pastinya selalu diperlihatkan Oleh para host lain Aduh ini sikit banget ya Momen ini diunggah kembali oleh aku sendal putih pilar Kita simak juga di kalimat caption yang dituliskan nih persahabat Semalam siapa yang nonton hayo Mereka profesional di panggung Kakak juga udah ngobrol lagi sama host yang lain Dan dia juga tegas kasih penilaian Tuh, Luar biasa idola kesayangan Kita lihat juga momen dimana Buda Lesti menjadi juri dan tentunya semakin dibuat bangga juga Warga Konoha saat Bunda Lesti ini mengayomi Bunda Lesti sangat banget merangkul peserta Ini yang semakin membuat kita bangga Rendah hati dan ini menjadi nilai plus Bahwa Bunda Lesti memang semakin banyak orang-orang yang selalu respect padanya Luar biasa banget ya Kita lihat persahabat di kolom komentar banyak sekali tanggapan dan respon yang diberikan salah satunya dari akun Gaya RM mengatakan Denny itu ngemong banget kepada para peserta dan ada juga jawaban dari Yeti Nurdin rendah hatinya sang kejora selalu ingin berbagi ilmunya tuh udah Lesti nggak pernah sombong dipersebat ya dan kita lihat juga komentar jawaban dari Lesti billar.official official Selalu rendah hati inilah yang banyak sayang sama dede Itu nilai plus ya untuk Bunda Lesti, luar biasa Patut dicontoh selalu menjadi inspirasi dan panutan untuk banyak orang Kemudian tersahabat disimak juga diunggahan unggahan IGS nya Rara Semalam memposting video bareng Ayah Kejora Wah, Masya Allah banget ya Akhirnya ketemu juga dengan Ayah Kejora tuh Rara sudah kangen banget, Alhamdulillah juga ya Ayah Kejora selalu menemani anak tercintanya Luar biasa, the best untuk ayah Mudah-mudahan sehat selalu untuk Ayah Kejora, amin Kemudian juga persahabat disimak di unggahan IG Bunda Lesti 11 jam yang lalu persahabat yang memposting video Atau merepost kembali unggahan dari Kak Erin ya Bunda Lesti Spesial di hari ulang tahunnya mendapatkan hadiah raket baru dari Kak Erin Luar biasa The best banget ya ketua umum Mudah-mudahan sehat Dan tentunya mendoakan yang terbaik pokoknya untuk idola kita ini Kemudian juga persahabat ya Kita lihat di unggahan igasnya Bunda Lesti selanjutnya Semalam 8 jam yang lalu persahabat Beri post kembali unggahan dari karya Ricis Ini luar biasa banget persahabat ya Ria Ricis ternyata memposting video YouTube-nya. Gritte Agatha persahabatnya yang berkolaborasi bersama idola kesayangan kita Lesti dan bila dan kita salpok banget dengan kalimat yang diposting oleh karya ricis Seneng banget lihat ini dua katanya tuh sambil berikan love merah dari karya ricis untuk idola kesayangan dan kita lihat juga ada sebuah kalimat lain Dede ama Bilar, sweet terus Masya Allah banget ya karya ricis aja Sampai baper banget tuh melihat keromantisan idola kesenangan kita luar biasa Memang idola mudah-mudahan selalu menjadi orang baik, selalu menjadi panutan dan contoh baik untuk banyak orang amin Dan pastinya juga kita masih menunggu hidupan terbaru dan kabar baik selanjutnya Jangan kemana-mana terus ikuti channel Dibuat TV yang akan selalu mengabarkan kabar baik dan kabar menarik dari Leslar tentunya ini adalah informasi di pagi hari ini. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Bang Min ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.